Dan kami... ARMY! Let's go! ha Instagram. So, eh dari di Twitter. Tuh, ada link Instagramnya. kemudian kita klik. Nih, ternyata dia itu cuma di tempat kita. Beer, all or nothing. Bye coba you Iya yeah, ya, yeah. tadi tuh jalan jalan Kalisan <tuk> apa gitu. Yaudah nanti sampai dan pasarnya aja baru buka Google. Mari kita pergi. Mari kita pergi tanpa. <gifat> ya Allah ini benar-benar eksplor banget ya. Lihat banget kita pun. Tidak apa-apa, asal pengen banget foto aja. situ di, di, di wallnya. Iya siang yang bikin keren, jadi itu yang di wallpaper. ya bun, mapsnya udah dua puluh lima menit, jalan, dekat banget menit, dua puluh nanti pergi dulu ke oh, bentan menit, lemot <laughs> udah udah mau habis baterainya lima hours later Tidak, eh, hasil tidak, eh, usaha tidak meng mengkhianati hasil, haha, <tuk> <tuk> <tuk> nyampe, <tuk> kita lihat kondisi uh, tidak, oke, okay. stay tune. Ya udah selesai, ya, ya udah selesai. I no. no. lagi pulang tapi Halo, karena pagi. karena nungguin kempinya nih yang wajar jadi udah lantarnya pulang <laughs> biasa kita oh, tidak, kita, lah, lah. tidak <laughs> kita tidak di antara mereka nggak <laughs> ada, oh, ada bias nggak ada ya. bias karena selalu kayak gini, saya sama Jaka itu ya deh kita, kita, kita, kita di sini aja. <laughs> aja kita juga kalau Dia saking senengnya tuh sampai enggak enggak tidur. Tapi kayak ya oh, harus kesini Harus ke sini. Harus ini. Oh, ikut gitu dia. Mau sekalian bobong aja. Jadi aku temenin ga biar bisa difoto. Ya, ini juga gitu. Aku baru bari-bari gitu langsung diajak foto. Iya. Ya, silakan. Silakan. Lah, lah fotoin <gulah> dia. <gulah> kalau aku ada Dan kami ini, kalian berempat tadi, ini ya udah nonton, ya nah, udah. Kenapa kita? Oh, kita oh, eh, gimana? Gimana? Gimana? kita kita Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Wah. tapi bisa milih tapi mohon maaf uh, hobi oh my, oh my, oh my god ketsak uh. ya jadi gak punya bias kan ya, ya, ya. jadi nggak punya bias ya, punya bias mohon maaf itu ya Senangnya ketemu army kayak gini deh jadi Wah udah tadi Oh, kalian mau balik atau gimana? <Turuh migs2> udah ya, tadi udah udah oh, dalam. Oh. lagi guys. Soalnya Allah. kita lagi ada di Korean Food itu. Di jalan mulemku ya oh, juga. jadi, oh, jadi karena ya? kan aku dia jalan dia dari Jimbaran ya ya lumayan lah karena biasanya satu jam aku aku ngeraitnya sekitar 45 menit doang demi dapat background butter doang <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ya kesini tuh cuma foto doang ya, ya. sebenarnya tadi tuh mau nubat, cuman tiba-tiba Diajak meet sama dosen, ya Allah, sedih banget. Pokoknya, kalian kalau misalnya mau ke Bali, Coba di sini. Oke. Okay. Ini apa-apa yang berbeda ya? Aku <guluh> R.M. B.T.W. dari R.M. Iya, dia, dia R.M. Oh. oh, nanti kita tuh rancang Semar banget Bangga dia, ayo Salsa Salsa Kenapa Salsa jadi R.M.I? Ayo, karena pendiriannya Salsa gak teguh Teman. ngacuni sama aku maunya Jadi <guluh> jangan ya, lancunin dia, inget Aku um. dulu uh, uh -huh. Suju sukanya segitu sama BTOB, sebelum BTS nah, kenapa aku suka BTS waktu itu, aku melihat BTS-nya RM RM-nya? rm pertama aku lihat itu nomor ini tau? dulu aku waktu SMT tuh ini, suka dan karena dancer sedulunya asyik, langsung ya, langsung ya <tuk tangan> <tuk tangan> Hicul doang, iya kasanya Hicul kan di ini, ini. Brother oh, ini kan. Kakaknya nggak Army? Nggak, nggak Army Kenapa? Coba kak Aku ya. coba kak Aku udah diracunin sampe puluhan-puluhan kali, gamping, gak nggak mempan ya Kayaknya harus ini dia yang nyoba Karena <tuk tangan> sal udah langsung jadi Army Mental, Mental. aja banget teman-teman aksi, dan dia bahagia banget. <tid> Urut <Aura -bohan tid> <-bohan. Kilihatan> banget, kelihatan banget sih aura aura bagus. Aura aku bahagia nih kelihatan banget. Kita pesan ini, pesan apa aja? Tadi kita pesan tepuji. Tepuji apa? <Ay>, Pokoknya lah itu dan namanya. Ah itu dan yang mana? Jajanan. <tid> Jajanan. <sauston>. Tepuji sama coklat lantai sama samset man. Tapi udah hilang tapi ada gambar dari ya udah sini diaduk aduk dulu hmm. Saudara Terus Dia kayak gitu yang tadi anak SMA itu mereka dari jam Sekarang udah jam 3 baru acabari. Perlu pokoknya pasti banyak akan buat di roti ya ya biar ga pasang saya hmm. hmm. katemukan sama Devi dan oh, ya. Devi dan Rara nah, nah, ya. gitu nah oh, ya. ini memang ya mereka taruh kan oh, mereka kelelukan ya. banget ya Raya ya, Brandy banget mungkin ya. karena engga ya. nah, ya. sih, soalnya kita berdua oh, ya. <laughs> soalnya yang lebih tua sih kayak gitu Lepas. Apa Jadi Jadi banget sama apa ada captain? katanya istri RM mah katanya dia dia RM kan? ATM, kan? Biasanya, kan? Hmm. Ya. aku nah, semuanya, apa? Semuanya, semua semua yang tapi RM sedikit. ya. ya. RM semuanya kalau RM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 ngapun paparan, kalau misalnya ada yang report, nah, oh, oh. <laughs> ini lalu play lagu. Enggak, ya. okay, aku kena itu enggak aku ke dokter piran, enggak udah ya, sih kalo misalnya gak ada yang kata report gak apa-apa aja tuh kayak gitu waktu aku buat video gak ada kalo ya berarti tente-tente aja jadi kalau misalnya kalian ketemukan video ini tanpa suara soalnya bisa kalo misalnya kita udah upload ya kayak gini gitu. ngelakan dari 5 menit audio lagu yang kita ambil dari video asli aslinya Terus, tuh, kan, misalkan tentang copyright, kita tuh bisa, abis gak oh, bisa, tuh, kayak cuman nanti pas kita play videonya, ya udah, kayak gak ada suara hmm. gitu. Sayang, sayang, sayang, iya, hmm. manis deh. Kalau memang gak manis. Hmm. Jadi, gak apa-apa simulasi dikit, jadi orang tua gitu. kalau jadi menabrak Korea, itu kan, oh, harus bikin mikir ah. apa tuh? yang mereka bikin tukar-tukar anjing, nggak yakin sih Jemmyon. nggak bener. kan ada tuh teman kita si ya. oh, ah, Ayam. Hmm. tau dia alasannya kayak gimana? orang kan hmm. istilahnya kalau lama kan, kayak hmm. ini ada jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh. tau? tau ya dari kami kan, nggak kan tau. dia enggak, datanya apa kayak apa? ini hmm. tadi kan ada jatuh mbak. katanya kan? hmm. kayak gini. Sendiri. ya Tuhan mau mantuku di Korea bisa macam macam aja kalau kaget kok, kayak gitu <laughs> dia kaget youtuber ya, mau mantu di Korea kau mama mantu, asli, mau mantu nggak sih mantu <tuk> jarang lihat ada event soal beauty gitu mungkin karena aku hanya cuma aja pasang. mungkin karena kamu terlalu fokus ya, tapi itu ya. ngapain fokus ke apa <lalu> ya namanya benteng orang benteng orang kan bukan benteng sendiri juga lebih terdekat perlu sekarang. Sekarang aku perlu sama Ardi dulu ya untuk hari ini ya. Oh, so. Entar kalau ada AE pasti ya pro-nya namanya. Nanti enggak pesan Redek KOL. Redek yang nama hotel itu. Iya. Dia udah aku oh dokter sebagainya udah KOL juga kan. Oke, iya bagus. Tidak udah punya Google kan. Tapi enak kok udah juga betul. Jadi, oh, jadi, oh, jadi oh. kayak Ah, Beliau tau banyak Bisa, Saya pengetahuan yang mereka tuh langsung dikasih gitu, Kan Kayak, kalian kan, sama oh, orang awam Langsung okay. kan? yeah. BTS tuh, ini ada kita Oh cinta Ada maunya Engga gitu Iya kan Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. pulang ingat pulang, ingat pulang. Ih, Udah ribu ada. Udah, udah, udah, udah, udah. udah, udah. udah. udah, udah. udah, udah oh, ya seneng banget. Oh, kan. adeknya, adeknya pengen sama. Mungkin ke oh, ya, sempet ya, ya. ya, kan. kesini waktu tuh Udah di Raja Udah Dia kesini lagi nanti, ah, nanti. Boleh? Sekarang <sukur> pulang ke ini adek. Nek ini <sukur>. Emang <suk> Aduh Lala, Lala ingat pulang lah, ingat pulang lah. <laughs> lima orang beranu ah, oh, tadi bahagia banget loh, kebahagiaan sumpah aku, aku kagak ada. padahal cuma se Mimpiin nggak yang kan, tidur kan. ya. nah, kan, kan, kan, mimpiin mereka <tid> Mau ke cafe ini aja, dia nggak tidur semalaman, <tid> bayangkan <tid> jam dua telepon Jam 12 malam itu ngechat kesini, kesini <tid> sekarang, kita ke sini aja Aduh, aduh, aduh ya allah semoga ke ya Atau kita nge Yuk, ayo kita foto dulu kita ayo kita foto mana Jef ya. Jef <coughs> oh, <you coughs> ikut foto kamu terus Ayy, terus Ayy, kak, kita kita gimana yang bukan lagi <coughs> barang jualin ya udah stiker di Instagram oke kak <tuk <tuk ya Kak. <tuk> ya. oh, nah, saya baru. Ya buatin. ayo. Cuma mau ambil barang semua suka Ini uh, Ar Ar semua rata-rata ya. saya dari keluarga Ibu kan punya ponakan-ponakan yeah. ya. cewek semua rata Kalau ini atau ada Aku audisi Wow wow wow. kita Tarah. Hai guys, selesai. Dan di sini makanannya enak banget, kalian harus coba jenjangnya Bidah jangnyon atau Bukan yang sunset, sunset in Bali Iya, oh, sunset, sunset in Bali. Bali. minumannya Pokoknya kalau kalian adalah army, kalian harus datang ke sini Namanya uh, Yogi Cafe Encos Lokasinya di Denpasar, jalan apa? Jalan Gunung Nanti ya, lokasinya ya. bakal ada di description box, kalian bisa langsung klik di maps enak banget, rekomendasi. Sekat <tus tus> banyak banyak teman Ardi yang datang hmm. e, di sini terus tuh ketemu, oh, dia tuh tiba-tiba tuh kayak senyap semuanya. <tuh>. Dan dan dan dan dia dapat poster. Mana poster lu? Ini. <tuh> Dadah. Eh <tuh> balik. Dadah! <tuh> Dadah! <tuh> Dadah. Dadah. Cuma tuh baik banget dikasih sama Aku tuh cuma bercanda doang kayak, "Kak, ini dijual?" Terus katanya, "Dan" mak, um, ada yang mau uh, ya jangan ditanya kak. <tuk> ya, mau ya, lah, mau, jangan ditanya. langsung, langsung bilang, dia ada. Ya, kak boleh nggak ambil dua? dengan pedenya aku bilang ambil dua dan apa? Ah, lagi satu? <tuk> kalau misalnya ada kan ada tuh satu butik togers kan. dia tuh kalau misalnya unboxing barang tuh selalu gini, barang ini akan aku kometkan kepada bocil-bocil yang akhir balik. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya pokoknya kalian harus datang di sini ya guys sih tanya sih apa okay. yang uh, apa namanya spot fotonya emang keren sih salah satunya di sini dia minimalis tapi minimalis pagi. tapi bagus. terus uh, jalannya ya nggak terlalu belok-belok banget sih tapi kalau misalnya kalian di pintar baca maps kalian bakal sampai seperti ini Tadi itu, map saya tuh kayak kiri kanan, kiri kanan aja, semua lurus doang lurus dan <tuk> nyampe. dengan selamat, dan aku nyampe <tuk> tanpa bantuan map. So, guys, kalian harus datang ke sini ya. Yeah. Ini untuk Yandi, baru saya tadi kita banyak banget ya dari Tabanan, dari Singaraja, terus kita dari Jembrana. Kita dari Jembrana gila jauh banget Cuma ke Denpasar. Denpasar. Masokan mau bahagia kan? Iya, aku bahagia banget makasih Jojo udah. Dia ya, udah meluangkan waktunya yang sibuk, sibuk super duper sibuk dan aku buat ngehibang Bangtan di kapit. Dan kalian harus tahu dia nge-chat aku jam berapa coba untuk datang ke sini yang 12 malam dua malam hmm. aku masih ada chatnya tuh kayak Jo ayo kesini ayo kesini ya sudah capek capek menikmati waktu soalnya aku tuh nggak bukan gak. Uh, aduh aku musik aku menangis aduh soalnya tuh aku udah gak ketemu dia tuh setahun ya, setahun banget kita gak ketemu ya setahun dan aku tuh kangen banget yang biasanya si. kita sore sore jalan bareng ke pantai pokoknya jalan, -jalan Uh, sering jalan bertiga sama Cece, sama Joy ke pantai Terus datanglah covid Terus datanglah covid dan Cece move ke Malang Tahu ke Malang tuh katanya cuman beberapa minggu. Dua, Nggak, minggu. dua minggu doang Dua minggu, Tahu tanya setahun Setahun, setahun aku tidak melihat mereka Kayak tau gak sih, rasanya tuh kayak kamu masa sayur Terus garamnya kurang ya Ataupun udah. bahkan nggak ada Jadi ya tuh kayak kosong gitu Tapi setelah ini udah bahagia lagi kan? Iya dong ya, Udah kembali lagi dia seperti semula Dia ketemu dengan suaminya ini Iya Aduh, melewat suaminya ya, ya udah Kita pulang dulu guys pulang Semoga kita selamat sampai Makasih udah nonton Makasih udah nonton Dan jangan lupa datang di Yobi Cafe Entos bye cara kita harus menggunakan masker karena di situasi yang kondisi pandemi seperti ini mengharuskan kita untuk memakai masker jangan lupa untuk kalian para penonton vlog S3 ini Marketing ya? harus memakai masker setidaknya so, kita harus menghindar ya kalau bisa menghindar kenapa kenapa enggak gitu ya enggak? ya aku, aku ya aja terima kasih guys jangan lupa belum... safety first okay. eh pegang aku belum pakai, pakai masker Lu udah pakai helm <iberlaluan> aduh orang-orangnya mm. ini Ayo demi apapun mataku cantik banget. Aku baru pertama kali loh make uh, apa sih namanya ini? Ayo eyeliner. eyeliner. Eh, Jatuh suami anda bu. <kenapa> udah udah udah udah. Kita mau jalan pulang. Kita... kita mau jalan pulang, kita mau ngerai. Itu bisa nggak keluar? mobil? kita mau kemana? Kita, oh, ke Seminyak aja, kali ya? Di daerah ya, di Seminyak tuh ngapain? di mana? Di Seminyak, pantai di. Seminyak. Oh, dia aku lagi nungguin Joy. Joy, ini orang sibuk selalu. Dia kalau nggak buka WA Sarianto. tuh dia uh, ya gitu pas dibuka WA-nya bakalan muncul notifikasi yang begini yang banyak banget bisa kalau di zoom akhirnya lebih bagusan di zoom gitu deh cuma aku bagus banget ya allah lihat ibu yang di belakang saya ya beliau sedang membalas satu persatu chat yang masuk karena dia dari tadi ya kurang lebih dua jam lah dia nggak buka wa gitu dia cuma bisa esekam doang. Jadi ya mana ya, obus lah. Dewe seneng banget hari ini karena ketemu banyak army, ketemu orang-orang jauh. Oh sih aku ketemu army dari army Tabanan, sampai army Singaraja, dan aku dari Jimbaran sendiri. Dari, jadi kayak apa? lokasi dari Jimbaran ke Denpasar tuh ya lumayan jauh sama apa lokasi dari Tabanan ataupun Tabanan Singaraja tuh Tabanan Singaraja kalau nggak salah. Yo masih keplak? Betulnya kalian mau lihat ownernya terus. udah boleh ya. Itu dia kakak ownernya. Nah, itu owner dari, sarange <laughs> itu owner dari kafe Yobit itu cafe yang tadi kita ini cafe yang kita makan tadi gitu, ya untuk makanannya sih enak ya, ya sama dah kayak street food, street food uh, yang ada gitu, tapi karena belum banyak ya kafe kafe Korea gitu di Bali ya yes, setahu aku ya yang yes, setahu tuh belum banyak jadi aku aku aja baru nyoba Korean, uh, Korean food untuk eh maksudnya aku baru nyoba ya nyoba Korean food untuk kafe kafe itu baru di sini sama lagi satu gitu nggak tahu di mana tapi pokoknya dia dia juga waktu itu aku ngikut Nobar M MMA atau Mama kalau salah tahun 2019 2018, 2019 2018 belas dua atau ya 2019 kayaknya ya 2019 tuh aku ikut nobar nah itu di salah satu resto atau kafe Korea gitu di dan pasar juga nah sekarang ini aku nemu kafe Yobi Cafe dan itu aku nemu di Twitter malam tuh dikirim link sama adalah salah satu teman Armyku dia main Twitter kan terus dia ini nemu kayak itu. Eh, ini di Bali nih. Lu pada pergi enggak gitu. Soalnya hari ini, hari ini tanggal tanggal berapa ya hari ini? Tuh, enggak nggak apa apa-apa. apa-apa, ya, jat... uh, meresahkan. Botol minum tuh jatuh, guys. Meresahkan banget. Soalnya itu berat banget. Tapi ini bagus kok. Namanya uh... Yo yo you deserve it, cool friends. Nah ini tuh botol air yang bisa. Kok oh, jadi ngomongin botol air sih? Ya nah, yo apa yo yo yo yo aja. Dia ini bisa yo uh, air panas. yo kayak termos yo gitu Ya termos <tuh>. Udah, udah bu Oke, okay. see, see you Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya Bye bye